Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau bahas uh, Herba ini namanya habatus sauda oil ya. Jadi ini habat sauda ini judulnya habatus sauda oil ekstra propolis trigona. Jadi sebenarnya ini bukan habat murni tapi ada campurannya propolis trigona. Tapi di sini ada juga tulisannya campurannya yaitu noil sama madu murni jadi ini enggak murni hamba Tosahuda tapi ada campuran-campurannya ya. biasanya kalau yang campurannya itu dia ya ada yang bentuk bubuk tapi ini bentuknya minyak ya di dalamnya kapsul di dalam kapsul nah di sini ada tulisannya sertifikasi halal cangkang kapsulnya ada ada logo MUI nya terus ada repepong MUI ada dinggers juga terus ada isi 200 sini ada juga cara pencegahan pengobatan untuk dewasa anak-anak juga ada terus ini juga uh, ada manfaat dan kegunaan serta tempat penyimpanan yang baik mana ya. Jadi uh, habat sini kalau kita lihat dari hadisnya, hadis yang berkenaan dengan penyembuhan dengan habat itu kan uh, habat tsaudah ini bisa menyembuhkan berbagai setiap jenis penyakit kecuali kematian. Kayak gitu uh, hadisnya. Cuma kita ya para ulama-ulama ulama, ulama, -ulama uh, ya yang paham itu uh, beliau beliau itu nggak nggak enggak enggak apa namanya nggak bilang yang dimaksud setiap jenis penyakit itu semua penyakit itu enggak ya bukan seperti itu nggak seperti itu ya, dibilang setiap semua penyakit itu bisa di di terapi, terapi dengan konsumsi habat tapi mereka itu bilang uh, ada yang bilang Uh, bisa dikonsumsi habat cuma dikombinasi dengan obat-obatan lain kayak gitu ada juga yang bilang uh, habat sini bisa dikonsumsi untuk jenis terapi yang sifatnya dingin basah karena sifat habat sendiri itu panas kering ya. jadi setiap penyakit yang dia itu sindromnya dingin basah maka terapinya dengan uh, obat yang mengandung sifat panas kering ya salah Satu satunya habatus sauda ini ya itu kalau menurut <tuh> TCM nya karena ya berdasarkan itunya itu sifatnya memang panas kering itu ya. jadi kalau minum ini serasa kayak hangat badan itu jadi yang suka dingin-dingin eh, flu karena alergi dingin itu ya bisa konsumsi ini yang habatus sauda ini ya jadi eh, bukan bermaksud Hadisnya itu salah ya, bukan. Tapi ada penjelasan ulama mengenai e, habatus Sauda sendiri itu. Jadi, kita nggak bisa e, ngambil. Jadi, nanti setiap obat, setiap penyakit kita obati dengan ini, itu nggak bisa, bahkan bisa tambah parah kalau memang penyakitnya itu tipenya panas kering. Tapi bisa dikombinasi dengan penyakit lain, dan dosisnya mungkin bisa dikurangi ya. Jadi, dalam sini itu ada kalau ini isinya 200 kapsul ya. Untuk pembelian ada nanti di link yang saya kasihkan di bawah di deskripsi. Mari kita lihatin ini seperti ini. Ini isi 200 kapsulnya besar, cuma kalau isinya segini ya. Teman-teman lihat isinya cuma separuh. Ya, Nah, kalau separuh gini. Berarti kan enggak penuh kayak eh, gitu loh. Berarti enggak penuh ini buat jadi sebaiknya supaya lebih bagus ya saran saya menurut saya ini obatnya ini nggak perlu pakai kapsul yang ukuran yang lebih besar gini pakai yang lebih kecil karena kalau gini kelihatan kosong jadi kan kurang kurang ada dilihat cuma sekedar banyak banget banyak aja kapsulnya cuma ukurannya ya isinya setengah kayak gini mending isinya penuh tapi kecil atau pas 100 itu lebih baik nah, isinya minyak ini kelihatan ya ini minyaknya nah, bau nya itu bau tidak terlalu bau sih sebenarnya nah, ini ini bisa kita buka nah. nah ini kita buka nih kalau kita tuangin susahkan. Gitu. Ya, jadi habat sini ya. Kalau kalau dicium tuh nggak terlalu bau bau habat. Tapi kalau habis minum ya dua dua kapsul gitu kan. Terus enggak lama gitu apa bahasanya itu e, ngeluarin angin gitu dari badan dari dalam perut gitu itu ada rasa-rasa abadnya jadi ada itu abadnya ketahuan itu dalamnya abad kayak gitu oke itu aja semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau beli Eh, banyak di marketplace ya. Kalau yang saya beli ini nanti linknya saya tampilkan di bawah itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.